Sahabat filakustik dimanapun berada Setiap kita terkadang diperhadapkan dengan pergumulan, masalah Bahkan masalah yang sangat berat membuat kita menjadi putus asa Hilang pengharapan Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-6 tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang takut kepadamu, ya Raja-Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab diantara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti engkau Itulah firman Tuhan Jangan pernah menyerah Tetapi berseralah kepada Tuhan Karena kita punya Tuhan yang besar Dan bagi dia tidak ada yang mustahil bersyukur Bagaimana bagimu menyenangkan